Sejak siang hingga sore ini, hujan belum kunjung reda. Angin menumbangkan beberapa pohon kelapa di belakang rumah penduduk desa. Selembar atap Seng tampak melambai-lambai di terpa angin. Derit Seng itu memanggil dua anak untuk berteduh di bawahnya. Seolah mengatakan bahwa rumah yang terpencil itu masih layak untuk dijadikan tempat berteduh. Aditya berdiri di pojok emperan rumah berlantai tanah itu. Dagunya gemetar. Tangan yang dilipat di pangkuan tak cukup berarti membungkus tubuh yang menggigil. Jemarinya keriput dihisap hawa dingin. Jemari itu mengusap air yang menggantung di dagu lintang. Tatapan adiknya memaksa bibir Aditya menyunggingkan senyuman. Cinta dan kasih sayang kepada lintang membuat Aditya mampu menahan nyeri di sekujur tubuhnya, kadang melupakan rasa sakit itu. Aditya meraba perutnya yang terbakar. Baju yang basah kuyup itu mengalirkan kesejukan ke sekitar luka Aditya. Abang sudah lapar, kita makan di sini saja, tanya lintang. Nanti di gubuk Pak Nahum saja kita makan. Sebentar lagi hujannya akan reda. Bujuk Aditya tersenyum. Tentu saja Aditya mengerti maksud adiknya yang gemuk itu bahwa ia sudah lapar. Kalau begitu, sekarang saja kita berlari ke gubuk Pak Nahum. Toh kita sudah basah begini, usul lintang dengan lugu. Senja sudah berubah menjadi malam, namun hujan belum jua usai. Kedua anak itu pun berlari kecil di bawah hujan. Dari kejauhan, tampak lidah api menari-nari di gubuk yang mereka tuju. Semakin cepat langkah kedua anak itu untuk segera menggapai hangatnya perapian. Aditya dan lintang tergesa-gesa masuk ke dalam gubuk lalu mendekati perapian setelah menyapa pemilik gubuk. Orang tua pemilik gubuk itu hanya tersenyum melihat tingkah kedua anak malang yang sudah lama ia kenal itu. Pak Nahum bersandar di tiang gubuk sambil menggulung daun nipah berisi tembakau. Orang tua itu memandangi Aditya membuka bungkusan yang mereka bawa. Dari sana ia keluarkan nasi yang dibungkus dengan daun pisang. Juga baju untuk adiknya lintang namun sudah kuyup juga. Aditya mengambil dua ranting dari sebelah gubuk lalu mengeringkan pakaian mereka. Aditya pun menghidangkan makanan untuk adiknya lintang. Dengan lahap lintang menyantap makanannya di dekat perapian, anak yang gemuk itu sangat menyukai daging tupai asap olahan Pak Nahum. Usai lintang menuntaskan makan malamnya, Aditya pun mengurus diri sendiri. Ia buka bajunya yang basah lalu disampirkan di jemuran dekat gubuk. Pak Nahum terperanjat dan terbelalak melihat luka di perut Aditya. Gulungan daun nipah yang terselip di bibir Pak Nahum pun terjatuh seketika. Kamu dipukuli lagi. Bisik Pak Nahum penuh iba. Aditya hanya menoleh ke arah adiknya lintang yang rebahan di dipan. Banyak biru lebam di punggungmu, ujar pemilik gubuk berbisik. Ayo, sini kuobati. Setelah lintang tertidur, Aditya memberitahukan kepada Pak Nahum bagaimana ia dihukum dan disiksa oleh gulut, suami baru dari Bu Tiar, sebagai ibu asuh bagi mereka berdua. Hanya karena terlambat membuatkan kopi untuknya, Gulut menendang, meninju dan menginjak kepala Aditya di dekat tungku. Hampir saja kepala Aditya terbakar di sana. Tak hanya itu, kayu bakar membara pun dipakai untuk menghajar Aditya. Mulut-gulut tak henti-hentinya menyemburkan sumpah serapah dan menyebut kedua anak itu sebagai pembawa sial di rumahnya. Pak Nahum menghela nafas panjang. Tampak mata orang tua itu berkaca-kaca seperti mata Aditya yang memandangi perapian. Air mata Aditya mengucur deras walau tanpa isa. Pak Nahum mendekat ke perapian di mana Aditya duduk termenung. Dagunya bertumpu di lutut sembari memandangi lidah api yang bergejolak menghabisi kayu dan menjadikannya sebagai bara hingga menjadi abu. Aditya menyentuh abu di perapian dengan telunjuknya. Ia tuliskan namanya dan nama adiknya di sana. Jika memang aku harus mati, biarlah itu terjadi setelah adikku lintang besar nanti, Jerit Aditya dalam hati. Setelah beberapa saat lamanya, Pak Nahum menoleh ke arah lintang yang pulas tidur setelah kenyang. Tentu Pak Nahum juga tahu bahwa kakak beradik ini sudah lelah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Orang tua itu bangkit berdiri dengan susah payah lalu mendekati lintang yang tengah tertidur pulas. Ia usap kepala anak malang itu dengan penuh kasih sayang. Perapian masih menebar kehangatan meskipun Aditya sudah menjauh dari sana. Aditya berdiri di tengah ladang sambil menengadah ke langit yang telah menghentikan hujannya. Tuhan, temani aku menjaga adikku lintang, sembuhkan rasa sakit ini. Tuhan, Jerit Aditya berteriak ke langit sembari memegangi luka bakar di perutnya.